Hmm. Lapor nih. Belum telur aja ah. Tapi ini belum selesai. Gimana ya? Oh iya, Panya nih bisa bantu kayaknya. A few moments later. Panya? Pakan. Bantuin Om bikinin telur dadar ya. Tolong kocokin telurnya. Ya udah A few inches later. Panya telurnya udah dikocok belum? Enggak. Gitu sih. Anda tayangkan di stasiun berbintang.